dari Lesti dan Bilar untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada momen spesial yang kita dapatkan semalam. Ternyata, Papa Bilar dan tim Leslar Entertainment berkunjung bersilaturahmi ke Andara, ke tempatnya A. A. Rafi dan Mama Gigi, bersahabat ya. Wow, ini sih kejutan lagi untuk semuanya. Papa Bilar berkolaborasi kembali dengan Rans ya Wow, ini sepertinya... Bakal ada acara spesial kejutan untuk warga Konoha di acara *Hoodless Lar yang akan berkolaborasi langsung dengan Rans kembali. Wah, masya Allah banget ya, doakan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin, iya Robbal 'Alamin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun *Hoodless Lard*, si komik banyak tanggapan komentar. Dan respon juga yang diberikan Kita lihat persahabat ya, Dari akun instagram Mamaida1998 Disitu dikatakan Bismillah apapun yang direncanakan Lancar dan sukses Amin Ini doa baik banget persahabat ya Kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Ani 11501 Apakah Hood Leslar akan kolab lagi? Ini cuma nebak sih, WKWK katanya tuh. Sepertinya bener banget ya, bakal ada kejutan spesial di hari ulang tahun Leslar. Mudah-mudahan kolaborasi bersama Rans diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Kita doakan saja. Dan kita lihat juga di jawaban komentar dari akun Nisa Nascordini mengatakan Kan pernah bilang, tapi gue lupa di vlog yang mana katanya tuh. Sudah pernah bilang ya bahwa Leslar di hari ulang tahunnya akan berkolaborasi bersama Rans. Kita doakan saja yang terbaik. Dan kita lihat juga bersahabat ya ke momen selanjutnya. Ini ada one special yang diunggah oleh Papa Bilar. Di ikas pribadinya, video di Andara ada Arafi yang lagi tentunya meeting, kerja di persahabat ya, kalau kata Arafi sih kerja, kerja dan kerja, walaupun tengah malam, Masya Allah banget ya ini laki-laki hebat laki-laki yang sangat luar biasa walaupun tengah malam ini masih bekerja, Masya Allah kemudian juga persahabat kita lihat di akun Kapan lagi Jangdut ini mengabarkan soal Bunda Lesti dan Papa Bilar kita lihat persahabatnya jadi kabar ini ternyata Bunda Lesti sangat bersyukur sekali Punya suami seorang Rizky pilar Disebut paket lengkap tuh Bapak Bilar Wow, Masya Allah banget ya Kita bangga, kita bahagia mereka saling melengkapi Saling menutupi Masya Allah Pokoknya ini pasangan kapal yang sangat menginspirasi untuk banyak orang Ini patut dicontoh dengan perjuangannya dengan pengorbanannya masya allah ya. pokoknya dua-duanya memang the best lesti bilar inilah pasangan kapal yang sangat luar biasa kemudian juga persahabat bang Min akan menginfokan polling online sementara kapal media of ofdians 2022 pagi hari ini lesti dan bilar masih berada di posisi kedua dengan perolehan votingnya 260.000 251 votes Sedangkan pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Veken masih di posisi pertama dengan perolehan votingnya 263.363 votes. Hanya selisih 3 ribuan saja. Kita tetap semangat, tetap kompak dan tetap solid ya mendukung pasangan Lesti dan Billar di Couple Media of 2022. Karena untuk batas voting itu tanggal 7 Agustus 2022 Pemenang akan mendapatkan promosi iklan langsung di area publik spesial hari kemerdekaan Dan ditayangkan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 Yuk semangat terus, kompak dan solid untuk Les Marno Boss. Jangan lupa juga untuk voting di aplikasi Jux ya, tetap semangat untuk kita semuanya. Berikutnya, bersama disimak juga di hubungan ngegesnya Arafi 4 jam yang lalu loh. Ini mau hampir subuh nih, bersama ya, baru kelar nih, Papa Pilar. Di rumahnya A Arafi Ucapan terima kasih pun. Sama-sama diucapkan oleh Papa Bilar dan A.A. Masya Allah banget ya, silaturahmi Mudah-mudahan tetap terjaga Mudah-mudahan tetap terjalin dengan baik Dan kita salut banget ya Dengan Papa Bilar, attitude-nya selalu menjadi nomor satu Luar biasa Kita doakan yang terbaik untuk orang kesayangan kita Berikutnya, persahabat, kita simak juga di unggahannya Papa Bilar nih. Kita lihat Papa Bilar, 4 jam yang lalu meripos kembali postingan dari Torik Halilintar. Torik sudah menyiapkan, persahabat, ya, meja pingpong. Yang tentunya sudah dipersiapkan untuk menentang lawan-lawannya. Dan nama Papa Bilar pun itu diteg, ya. Rizky pilar ada namanya. Aduh, dalam lama latihan lagi nih, katanya tuh siapa yang... Mau ke tempatnya Torik Halilintar untuk melawan Torik main pingpong pong ya tenis meja. Wow, kira-kira apa Bilar tentunya siap nggak nih ya? Mudah-mudahan ada kejutan baik yang kita dapatkan. Silaturahmi mereka mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik ya, tetap doakan support untuk idola kesayangan. Berikutnya persahabat disimbang juga di tiktok tiktoknya Papa Bilar. Kalian pasti ngakak banget ya dengan kelakuan gesreknya seorang Rizky Bilar Yang joget di atas galon Ini sih cute banget persahabat. Ada aja kelakuan Yang selalu membuat kita ngakak bahagia Apalagi di ending hampir terjatuh nih persahabat ya, Papa Bilar saat goyang di atas galon Ini sih emang kelakuan yang gesrek banget dari Rizky Bilar Tetapi viewersnya luar biasa banget persahabat yang Sudah mencapai 5,5 juta kali ditonton Ini luar biasa banget ya dukungan untuk Papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak Dukungan, support, dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cirukan terbaru kabar baik, kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih.